Bhayrullahmanirahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Pak Guru akan memberikan cara login ke dalam website e-learning Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Serang. Cara yang pertama kalian tekan Google Chrome kemudian kalian tekan tanda plus kemudian kalian ketikkan mtsn 5 serang kemudian secara otomatis Google akan mencarikan website mts negeri lima serang ini adalah websitenya mtsn mtsn5serang.sch.id. Kemudian setelah masuk ke dalam website MTS Negeri 5 Serang ini, kalian tekan garis 3 di samping kiri tengah. Kemudian kalian cari nama e-learning. Nah, ini adalah e-learning MTS Negeri 5 Serang. Nah, sampai sini kalian disuruh untuk memasukkan username dan password. Username dan password nanti akan dibagikan oleh Kakak kalian Kakak kelas kalian di kelas di grup WhatsApp kita contoh masukkan saja 087 4420 kemudian kalian masukkan passwordnya B d6 ingat dalam memasukkan password ini tidak boleh salah ketik baik huruf besar huruf kecil ataupun angka karena ketika kalian salah memasukkan username dan password maka secara otomatis tidak akan bisa masuk ke dalam e-learning MTS negeri 5 serang kemudian kalian tekan login e-learning warna biru ini kemudian kalau berhasil akan seperti itu dan kemudian kalian tekan forum dan sampai di sini kalian disuruh mencari kelas mat online untuk kelas mat sama online Nomor kodenya adalah 61MXW18 Ini juga sama tidak boleh salah huruf besar ataupun huruf kecil dan angka Kemudian kalian tekan cari Nah sampai sini kalian perkecil saja tampilan websitenya seperti ini Dan kemudian kalian tekan bergabung ke kelas jika ada notifikasi seperti ini, Anda masuk ke kelas Matsama, maka akan secara otomatis kalian sudah masuk ke dalam kelas Matsama online. Sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.